Oke, okay. oke, okay. uh, layarnya sudah terkembang ya. <laughs> ada badai sedikit, uh, tapi gini, rekan-rekan uh, sekalian, uh, kali ini kita akan coba untuk uh, membahas tentang bagaimana kita bisa mengidentifikasi mangrove. Gitu ya, mungkin sebelumnya udah pernah ada kuliah botani laut, pernah ikut gak? Belum nggak enggak ikut kuliah hutan laut. Nah, ada kan ya? Hah? Enggak ada. Oh, gitu nggak ada. Ya ada lah. Cakra ada, Cak. Buat laut, Cak. Ada Ada ada, ada, ada. <laughs> <laughs> gitu. Gada, mong, ada. <laughs> Oh, gitu. Ekologi laut. Oke. Okay. Ada Ya uh, mungkin uh, kalau misalnya nggak ada mungkin gini uh, hampir sama dengan yang ikan ya gitu ya kalau untuk tumbuhan kebetulan mangrove itu yang uh, apa namanya yang mangrove sejatinya aja itu ada 44 ya itu baru mangrove yang sejati belum yang mangrove uh, apa namanya komponen tambahan dan asosiasinya nah ini jadi bisa dibilang yang ada di hutan mangrove sebenarnya tumbuhannya dia bisa lebih banyak daripada uh, apa namanya masih dari banyak daripada uh, pekarangan ini ya gitu. jadi ada banyak yang harus uh, dipelajari nah kali ini kali ini saya akan membawakan tentang jenis-jenis uh, mangrove apa saja yang umum tapi ada uh, tips dan trik untuk identifikasi yang nanti bisa dimanfaatkan untuk mengetahui jenis-jenis yang ada di luar presentasi ini gitu ya. karena saya dapat informasi dapat jatah uh, 95 menit ya oh 35, waduh oh, pelit sekali panitianya. <laughs> oke okay, lanjut kita langsung masuk ke lanjut, oke okay. nah ini ada karakter identifikasinya, kalau ikan tadi kan ada ada sirip gitu ya, ada bentuk badan. Nah, kalau tumbuhan itu pertama bentuk hidupnya, bentuk hidupnya, kemudian akarnya, batang, daun dan alat-alat reproduksinya, itu itu bunga dan buah. Lanjut, nah, nah ini kurang jelas ya, tapi mungkin sekitar bisa ambil lihat yang ada di sekitar kita aja. Pertama bentuk hidup itu adalah pohon. Jelas ya, pohon seperti ini nih, pohon nih ya kan, pohon-pohon, gitu kan. Ada yang rumput-rumput, ya. Itu bentuk hidupnya rumput. Ada semak-semak. Tau ya semak-semak. Ya, yang biasa kita ngumpet, kalau lagi kebelet, nggak ada toilet, ya. Nah, di situ tuh, semak-semak. Nah, kemudian ada paku sama atau palem. tahu ya, paku dan palem, ya. Modelnya seperti apa, ya. Oke, lanjut. Nah, khusus untuk mangrove, ada empat tipe akar yang umum gitu ya. Pertama akar tunjang. Nah, akar tunjang ini ciri khasnya ada satu akar utama yang paling besar itu yang menghujam ke tanah. Gitu ya. Kemudian dari akar utama itu keluar akar-akar apa? -akar di sekelilingnya Itu khasnya akar tunjang yang paling kiri. Eh, yang paling kanan ini. Gitu. Nah, Kemudian di, di sebelahnya itu adalah akar paku, akar paku yang ini nih, yang nomor dua, eh nomor ini nih, nomor tiga, akar paku itu bentuknya seperti paku gitu ya, jadi keluar dari tanah ke atas gitu ya, seperti paku atau pensil ya, gitu. Nah, ada juga akar lutut, akar lutut jadi bentuknya dia seperti kabel dari bawah kabel keluar. Terus melekup gitu ya, melekup dan masuk lagi ke bawah tanah. Nah itu namanya akar lutut, gitu. Nah satu lagi akar papan atau banir. Nah seperti yang di belakang nih tuh, nah, itu akar papan atau banir. Nah sebenarnya akar papan atau banir tuh modelnya ada dua ya. Papan akar papan itu dia biasanya di bawah, habis itu meliuk-liuk. Dan tinggi, jadi bentuknya seperti papan yang meliuk liuk itu akar papan. Kalau bandirnya dari atas, gitu ya. gitu. Tapi karena bentuknya, modelnya hampir sama, dijadikan satu. Jadi akar papan dan akar banir. Lanjut. Nah, berikutnya daun. Nah, ini nih. Makanya ini orang buta ini, kalau sabar nih. daunannya kalau kita mah tinggal koseng, rebus atau <lalu> bening ya, disini, sayur bening ya. Ini jadi yang pertama kita harus perhatikan itu adalah susunan daunnya dia, daun tunggal atau daun majemuk gitu ya. Kalau misalnya daun petai gitu ya, petai itu kan dia daunnya majemuk ya. Jadi satu daunnya kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil nah, ada satu daun apa, pangkal daun utamanya. Kemudian ada daun kecil-kecilnya gitu nah, itu daun majemuk. Nah mangga ini daun. Daun apa nih? Daun tunggal ya? Itu mangga daun tunggal. Ya. Oh iya iya iya. Sorry sorry sorry. Mohon maaf mohon maaf mohon maaf. Dapatnya? Oke. Okay. Daun tunggal udah. Daun menjemuk ada udah. Kemudian ada total tak daunnya. Jadi ada yang berseling selang seling. kita ya, perhatikan itu. Sebelah kiri habis itu di bawahnya sebelah kanan, gitu ya. Ada yang berhadapan, jadi kiri dan kanan, kiri dan kanan, gitu ya. Itu ini contoh. Nah kalau yang ini berhadapan nih, kayak misalnya nih daun mangga nih, kan? Jadi bisa jadi contoh. Atau berkarangnya, berkarang ini yang nomor 3 nih, yang paling ujung. Jadi ini satu nodus itu, dia tumbuh banyak daun, gitu kan? Satu lagi tumbuh banyak lagi. Nah, ini salah satu bentuk tata letak daun. Nah, ini setiap tumbuhan punya kombinasinya unik ya. Nah, itu yang jadi salah satu uh, karakter yang bisa dipakai untuk identifikasi. Lanjut, untung ya yang nggak ngambil, ngambil botani laut ya. Kalau <laughs> ngambil botani laut, akan <taring> ketemu yang kayak tadi tuh. <taring -taring> Oke. Okay. Kemudian untuk daunnya di dalam helayan daunnya itu sendiri itu terdapat banyak variasi bentuk daunnya gitu, jadi untuk di mangrove, yang umum ini ada lima aslinya kalau untuk tumbuhan itu ada 36 <laughs> jadi, untuk mangrove kita hafalkan lima saja oh, udah yang sedikit tuh jadi yang pertama lanset ya dia lanset, dia tipis panjang gitu kan, gitu ya ini lancet, lancet, tipis panjang, gitu kan? Elips, nih elips, model seperti ini elips, elips, kemudian oval, oval, oval, nih ini oval, ini, ini oval, iya? Ya, ini obofet atau bulat sungsang -sung ya? Bulat sungsang, jadi yang seperti ini nih, bulatnya bulat enggak bulat sempurna tapi bulat sungsang Kemudian bentuk hati, kayak pohon waru. Waru, lawannya lama. Waru uh, ya, oke, okay, makasih. <laughs> Kemudian ada ujung daunnya, ada yang runcing, Jadi, kalau misalnya kita lihat daun itu ada yang kayak duri gitu gitu kan. Nah, itu yang rucing. Nah, ujung tajam tuh kayak ini, kayak mangga gitu ya emang gak jadi ujungnya tajam, gitu. Nah, kemudian ada yang membundar, membundar nih, contoh yang membundar, nih. ini yang membundar nih, membundar. Ada yang berlekuk, jadi kalau membundar begini berlekuk tuh seperti terbelah, gitu. Nah, ini ada ada beberapa variasi. Lanjut, nah bunga karena ini banyak ya, bunga tunggal, bunga tunggal yang satu itu seperti mawar ya nah teman-temannya mawar bersusun itu kalau misalnya teman-teman uh, tahu bunganya ini apa sih namanya uh, tuh saya lupa nama keluarganya jahe-jahean bersusun gitu kan kemudian ada yang malai yang malai itu dia seperti padi, ya padi ya, gitu ya, gitu. Bulir yang kecil-kecilan, kalau ini udah tahu ya. Bulir kecil-kecil, tandan seperti pisang gitu kan, jelas ya, gampang. Bergerombol seperti buahnya ini apa namanya? Anggur, anggur. Ya anggur, betul. Anggur. anggur, betul betul. Terus payung, payung itu dari bawah satu terus atasnya buah semua keluarganya beri-berian tuh kayak gitu ya jelas ya kepayang ya ya lanjut nah ini buah di manfaatinya ada lima tipe ya yang yang silinder nih nggak kelihatan ya kalau di tipsnya mungkin kelihatan ya silinder kemudian bentuknya seperti apel ini ya, bukan seperti apel mungkin ya seperti Mangga tapi ukurannya kecil, gitu ya. Mangga seperti buah kecil. Gitu. Kemudian ada modelnya seperti kacang, seperti kacang. Ada bentuknya seperti bola nih, seperti bola. Dan seperti cabe, gitu. Jadi ada lima tipe buah yang umum di e, mangrove. Gitu. Nah ini semua jadi patokan. Untuk ketika teman-teman mau memperhatikan dan mengidentifikasi tumbuhan yang ada di hutan mangrove, lanjut nih. Nah, yang perlu kita ingat, mangrove itu ada banyak, gitu ya. Karena mangrove itu, dia sebenarnya terdiri atas buah, mangrove sejati dan mangrove asosiasi. Nah, mangrove sejatinya sendiri dibagi dua komponen. Komponen utama, nah komponen utama itu adalah mangrove yang bisa membentuk tegakan murni. Jadi, kita lihat bakau isinya, bakau semua. Itu ya. Api-api, isinya api-api semua. Jadi, kalau misalnya ada api-api, dari dari bibir pantai sampai uh, ujung laut itu isinya hampir api semua, itu tegakan murni namanya nah, itu untuk yang komponen utama tapi ada juga komponen tambahan yang dia ya ada di mangrove gitu ya tumbuhnya di, di mangrove tapi dia jarang membentuk tegakan murni nah, ini ada komponen tambahan gitu. nanti kita lihat Uh, apa namanya tumbuhannya seperti apa dan kemudian ada mangrove asosiasi gitu ya jadi ya dia mungkin kalau bahasa kerennya ini tumbuhannya andilau laut antara dilema dan galau jadi mangrove asosiasi ini dia sebenarnya tumbuhan pesisir tapi karena cairan sama mangrove masih mau juga tumbuh bareng sama mangrove Nah, jadi mangrove asosiasi ini bisa ditemukan di tumbuhan tempuhan pantai. Lanjut, nah ini salah satu mangrove sejati nih yang paling terkenal ya, apa bakau ya bakau ya bakau punya ciri khas, dia akarnya tunjang kemudian daunnya besar nih, daunnya besar, buahnya panjang silinder gitu ya. Kemudian eh, mahkota bunganya seperti cangkang ya, warna putih ini nggak kelihatan ya, tapi di presentasi kelihatan gitu. Lanjut, ini ada beberapa jenis rizopora. bakal Nah, ini api apiculata dia ciri khasnya di daunnya. stilosa mukronata yang paling besar gitu, dan lamarki yang paling kecil. Nah, eh, ini juga mereka memilih rizopora itu. Dia cenderung suka air ya, suka dengan air tawar. Jadi rizofora itu biasanya uh, tumbuhnya dekat dengan sumber air tawar, gitu ya. dibanding api api ya, api api biasanya agak jauh dari air tawar. Gitu. Lanjut. Nah ini api api, avicennia. Dia dibentuknya seperti mangga kecil, buahnya tuh seperti mangga, tapi kurangnya cuma segini, gitu ya, kecil kecil nih. Ini api api. Nah, daunnya bentuknya elips dan khasnya akarnya, ini akarnya model akar paku. Akar paku ini lebih kecil kalau api api, gitu. Jadi lebih kecil dibandingkan kalau yang nanti sonderatia, gitu ya. Lanjut api apinya ada beberapa jenis api api, ya bisa dibedakan. Avicennia marina, gitu kan. Avicennia alba yang paling besar. Avicenia officinalis dan Avicenia rupiana nah yang paling sering bertemu nih dua ini Avicenia marina dengan Avicenia alba gitu ya jadi yang alba lebih besar gitu kan dan batangnya cenderung putih gitu kan kita melihatnya lebih mudah gitu ya Avicenia alba gitu ya terus daunnya juga lebih besar gitu kalau yang Avicenia marina dia daunnya uh, lebih membulat dan langsing gitu Gitu. sementara yang ofisinalas ini lebih jarang dan dia daunnya ujung daunnya itu dia menggulat ya tidak seperti ini yang ujung daunnya tajam lanjut nah ini soneratia ya jadi dia punya ciri khas pertama akarnya nih akarnya dia akar paku akar paku cuma ukurannya besar tidak seperti api-api gitu ya, jadi akar paku ukurannya besar gitu kan, dan yang khas lagi adalah bunga dan buahnya gitu ya. Buahnya itu nih bentuknya seperti bola gitu ya, setengah bola gitu, ditambah dengan uh, ada kaliknya di bawah gitu. Nah, jadi warnanya hijau dan sangat jelas berbeda dengan dibandingkan dengan uh, jenis uh, mangrove lainnya, kemudian. Kalau buat buat bunganya, bunganya ini dia memiliki ciri khas benang sarinya banyak ya, benang sarinya banyak, jadi jadi seperti apa namanya uh, apa benang-benang gitu ya keluar warna putih gitu kan dari bunganya, gitu itu khasnya. Ini dia, ini di uh, senyati ya. Lanjut. Nah, ini ada beberapa uh, spesies uh, Sanretia. Ini Sanretia alba. Dia punya ciri khas uh, apa namanya? Uh, daunnya dia membulat. Daunnya membulat, kemudian Cassiolaris uh, nih daunnya panjang dan ovata, dia bulat lonjong gitu ya. Ini kelihatan bedanya, gitu. Jadi kalau di lapangan untuk uh, Spesiesnya seneratia ini sangat jelas dan mudah dibedakan dari daunnya aja sudah bisa dibedakan. Lanjut. Nah ini silokarpus, silokarpus kalau misalnya kita kenalnya sebagai bola-bola, ya karena bentuk buahnya itu seperti bola. Gitu. Dan kalau misalnya dibuka itu sebenarnya dalamnya lebih mirip pohon kelapa, apa, buah kelapa ya, gitu. Jadi keras gitu kayak berkayu gitu keras dan ia akarnya akar banir dan akar ada akar nafasnya pendek tapi tebal gendut gitu itu jadi akar nafasnya pendek dan gendut gitu ini halin gitu. silokapus gitu ya nah untuk daunnya daunnya itu bentuknya elips ya dia cenderung elips sampai bulat terus sampai oval gitu ya jadi elips sampai oval, jadi kekhasan dari silocarpus ini nih. Itu. lanjut. Nah ini ada beberapa, ada dua spesies. Ini silokarpus, jadi ini yang silokarpus granatum dia punya khas akarnya akar banir nih, itu silocarpus granatum. Silocarpus, nah ini silocarpus mulukensis akarnya akar nafas gitu ya, tapi tebal itu bedanya di situ. Ini, ini Slokarpus mulukensis akarnya tebal. Granatum dia akarnya banjir. Akar, akar papan gitu. Seperti di belakang ini. Lanjut. Nah, Bruguera ya ini. Kayak nama artis ya, Christina Bruguera gitu ya. Jadi kalau misalnya Bruguera ini dia memiliki akarnya itu akar lutut jadi seperti kabel, tumbuh dari bawah keluar, kemudian membengkok dan turun lagi ke bawah. Nih, jadi, bentuknya seperti ini nih. Jadi seperti lutut. Yang ini bentuknya seperti ini. Kemudian apa namanya? Eh, buahnya silinder gitu ya. Dan apa namanya? di bunganya itu ada selaputnya ada selaputnya di, di bunganya jadi kadang-kadang juga ke bawah waktu di buahnya lanjut nah ini ada beberapa ini bruguera ini dia ini kan ada beberapa variasi ini yang bruguera silindrika dia ukurannya lebih uh, kecil kemudian dapatnya Gak jelas ya. Ini yang lebih pendek nih, yang lebih kayak apa ya? Uh, timun Jepang ya. Minyak timun Jepang itu yang sesangu gitu. Gitu. Nah ada kemudian ada yang lebih panjang, ini yang pasusora, gitu kan? Nah cuman yang umum sih biasanya yang silindrika ya, yang paling sering kita ketemu ya. Gitu. Lanjut nah ini dia ini Alhamdulillah mohon maaf nah, XOE karya buta-buta nah ini cuma satu jenis ya XOE karya agak loka Ini yang pertama nih dia daunnya kecil gitu ya gitu ya nah dia daunnya kecil dan bentuknya elix gitu ya bentuknya elix tapi hidungnya runcing gitu, exo -e itu ciri khasnya gitu, daunnya elips ya, bentuknya runcing, gitu kan dan yang ciri khasnya lagi itu adalah bunga dan buahnya bunga dan buahnya seperti ini gitu ya gitu nah bunga dan buahnya bentuknya seperti ini, jadi dia apa namanya eh, seperti apa ya lada kali ya lada kecil-kecil gitu ya gitu ini, ini mudah diidentifikasi gitu kan kemudian bunganya bergerombol dia bergerombol, dia mengumpul gitu ya, bergerombol, mengumpul gitu. nah hati-hati dengan uh, tumbuhan ini ya, karena si ekstraikaria ini ada getahnya dan getahnya itu yang bisa mengiritasi mata, Makanya disebutnya tanaman ini buta-buta gitu Lanjut, ini nipah. Nah, ini jelas lah ya ini apa namanya bentuknya udah sudah beda sendiri ya palem palum, gitu kan, dengan akar serabut gitu kan. Nah, nipah ini masuk ke komponen tambahan, gitu ya, gitu. Dia masuk ke komponen uh, tambahan, gitu. Lanjut nah ini seriops seriops bahasa Indonesia apa ya uh, penar ya kalau nggak salah seriops pengar, bukan atau nanti kita harus cari nih untuk bahasa Papua-nya dan uh, di NTT namanya apa nih ya dia masing-masing tumbuhan ya untuk di NTT namanya apa Di ini namanya apa gitu jadi kalau untuk seloyok sini kebetulan dia buahnya itu mirip dengan dezopora gitu ya model buahnya silinder gitu kan model buahnya silinder gitu tapi untuk daunnya gitu ya dia tumbuhnya e, daun tunggal tapi berlawanan gitu nah kemudian kalau misalnya kita lihat di apa namanya rizokora tuh ujungnya selalu kalau nggak tajam dia ujungnya runcing gitu ya kalau ini dia ujungnya selalu membulat ciri khasnya seriok itu ujungnya membulat gitu gitu dan bunganya kecil kecil bunganya kecil kecil tidak seperti uh, apa namanya uh, mangrove yang lain gitu lanjut nah, ini seriok ini bentuknya Sebenarnya serios ada dua ya serios sagal dan serios dekandra. Lanjut, nah ini juga eh, apa namanya eh, yang sering juga ditemukan, tapi dia bentuknya bukan pohon biasanya, tapi dia bentuknya seringnya semak-semak. Ini si cerah ini, gitu, gitu. Dia kalau misalnya jadi pohon, dia ukurannya cuma kecil aja tapi pada umumnya dia cuma jadi semak atau belukar aja. Nah, ciri khasnya daunnya kecil gitu, daunnya kecil tapi tebal gitu ya. Kecil tapi tebal. Dan ini bunganya ya. Ini bunganya khas, dia kecil, berumpun dan berwarna putih. Gitu. Gitu. Nah, ini bisa bisa kelihatan ya. Jadi bunganya kecil gitu kan? Dia putih hijau ya hijau putih hijauan ya atau hijau agak putih ya gitu. Nah itu biasanya kalau misalnya tumbuh bunganya bunganya banyak gitu. Bisa bisa kelihatan bunganya bisa ada di mana-mana gitu. Nah kemudian dia buahnya buah mana contoh buah buah kurang jelas ya kurang jelas ya jadi buahnya itu dia bentuknya seperti cabai tapi agak gendut di tengahnya gitu ya bentuknya seperti cabai tapi agak gendut di tengahnya kalau cabai kan dia uh, gendutnya tuh di bawah ya gitu ya itu tapi ini gendutnya di tengah gitu jangan ya, mikirin saya ya iya <tuh> <tuh> <tuh> yang ya, kemarinnya ada tunggulnya itu <tuh> Lanjut, lanjut, iya, man. lanjut. Nah, ini ada beberapa yang umum juga. Nanti akan kita bahas, ya. Misalnya, nih, ada kantung, juju, atau ficum gitu kan. Kemudian, e, buta-buta, lumpur, serong, udah, segitiga, orang, Nah, kita lanjut aja. Nah, ini ada beberapa. Ini nanti bisa dipakai untuk jadi panduan di. Di lapangan ya gambar-gambar nah, ini lanjut nah tapi ini ada beberapa mangrove asosiasi yang sering ketemu di mangrove nah ya, tadi seperti saya bilang ya dia asosiasi sebenarnya dia bisa di darah ya, tapi masih ada temen lah mangrove masih bisa gitu kan nah ini adalah waru laut waru dan waru laut itu sama-sama bisa hidup di sekitar mangrove itu, tapi yang paling sering waru laut apa bedanya waru sama waru laut? Ada yang tahu? Yang satu tumbuh di laut, Pak Desi. <laughs> <laughs> Ada yang bisa <laughs> <apa> begitu, tampol. <laughs> Siapa? Ayo. Daunnya? Lebih lebih besar? Tebal? Ah, lebih tebal. Apalagi Batangnya lebih gede juga? Enggak juga. Oh pohonnya iya, pohonnya iya. bentuk hidupnya ya pohon kalau yang warung laut pohon bentuk hidupnya lebih besar oke okay. terus ini kalau perhatikan waru itu kan berbulu daunnya ya Nah, kalau warung lautnya daunnya nggak berbulu gitu dia tebal dan licin udah lama pak ya? udah lama pak berarti udah lama ya pak sekarang udah baru baru laut. Nah, berikutnya lanjut. Ini teruju. Nah, ini jerujuk ini. Ini dia di semak-semak biasanya di bawah teruju. Dia daunnya tajam-tajam, bentuknya tajam-tajam. Jadi khas nih jerujuk nih. Nah, dia daunnya tajam, tidak seperti uh, apa namanya apa namanya tumbuhan lainnya nih nih kalau misalnya lihat nih yang di sini nih jelas nih Dulu tuh bentuknya tajam jadi uh, kalau misalnya teman-teman melihat tapi dia nggak nggak tajam beneran ya cuman bentuknya aja yang tajam tapi dia nggak nggak sampai menusuk nusuk gitu nggak gitu lanjut ah ini bintaro oh bintaro bintaro oh iya pak sektor berapa Gitu. Nah ini Bintaro Ini daerahnya memang eh, Apa namanya Emang di daerah pantai ya biasanya Makanya dia eh, Ada di daerah, ada di daerah Jakarta Yang namanya Bintaro gitu kan. Nah dia punya Khasnya itu pertama Bunganya gitu ya Bunganya majemuk Tapi dia tumbuhnya tidak beraturan, warna putih, majemuk, tidak beraturan tumbuhnya. Ini khasnya bintaro nih, gitu bintaro, khasnya bintaro. Kemudian uh, apa namanya? Dia uh, tumbuhan apa namanya? Bentuknya pohon, tapi tidak terlalu tidak terlalu tinggi gitu. gitu, Dia tidak bisa terlalu tinggi. Bintaro tuh uh, pohonnya uh, hanya segitu-segitu aja, gitu. Dan Daunnya itu bentuknya elips tapi panjang, elips terima dan ujungnya runcing ya, ya kan ujungnya runcing jadi memanjang tapi ujungnya runcing. Masih ada waktu nih, tiga hari lagi, sama, tiga menit lagi Oke, lanjut kita buat kita. Ah ini boboan atau kita bilang scapheola takada jadi adanya apa gitu? Karena scaphiola nya tak ada. <gitu> Nah ini bapakkuannya. -bapak ini dia biasanya semak-semak ya, itu semak-semak juga dan dia uh, batangnya tuh berair, gitu. Ini khasnya si scaphiola. takada. takadanya orang belitung paling seneng nih ngomongnya takada, takada kayak sosajepangku gitu. Ini tak takada gitu kan. Nah ini biasanya uh, dia dia tumbuhnya uh, biasanya di tepi-tepi dari hutan mangrove, di pinggir-pinggir hutan mangrove kita sering ketemu ini namanya scaphiola takada. Atau kalau nggak di tepi hutan mangrove di tepinya hutan pantai ketemu juga ini scaphiola takada itu ya. Kita sebutnya aja babakuan ya. Tapi babakuan tuh bahasa Sunda ya. Nah, nanti kita harus cari ya nama lokalnya orang sana bilangnya apa itu. Nah. Iya, ciri khasnya ini adalah memang daunnya memang mirip daun tembakau, gitu ya. Jangan dilinting nanti ya, teman-teman, ya, nggak bisa. <gitu> Beda karena ini banyak airnya, gitu. Beda dengan daun tembakau yang banyak seratnya, ya. Ini banyak airnya, gitu. Jadi kalau mau dilinting, ya mending disayur ya, sekalian, <gitu> Lanjut, berikutnya ini pandan laut. Nah, ini pandan laut kadang-kadang kita bisa ketemu di mangrove ya, itu ini pandan lautnya bukan pandan yang buat apa uh, masak ya, tapi ini pandan yang buat bikin tikar daunnya kan? uh, yang daunnya tebal apa namanya kayak pandan seperti yang biasa kita lihat itu, tapi daunnya tebal, keras dan berduri ya dan buahnya dia khas buahnya khas nih ya menjemuk warna merah gitu ya merah atau oranye itu yang kelihatan menggantung e, langsung dari batangnya gitu